Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> Alhamdulillah Alhamdulillah wa iyyahu nasta'inu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil wa Allah ma rizukna ilmah wa rizukna fahmah Allah ma akhrijna min zulumatil wa akrimna min nuril Allah maftah ulumik birahmatika ya arhamarrahmin Usalli wa Walalihi wa sahbihi ajma'in wa mantabihi wa bihsan ilahi wa bihidin Bismillah Mahshirah al-muminin wal muminat rahimakum Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada malam yang mulia ini di hari-hari bulan Maulid, di pekan pertama bulan Maulid di tempat yang mulia ini di Majelis Mujahidah Satu Lautia kebun Sufi, kita dapat bertemu kembali setelah sekian lama vakum dapat kembali mengadakan Majelis Ilmu Majelis Tauhid. Majelis Nur, Majlis Aisyik, dan pada malam hari ini, sesuai dengan kesepakatan bersama, kita akan mengaji dan mendaras kitab Lata'iful Laisyarat, karya Imam <tuh> Kusyairi ya. An-Naisyaburi ya. Nah, ini kenapa kitab ini yang kita kaji Karena kita fokus pada kajian kesufian Tafsir sufistik Dan juga kajian tafsir yang Memang itu saya tekuni sekian lama Dari saya belajar S1 kemudian S2, S3 itu Uh, hampir semua berkecimpung dan berkaitan dengan dengan tafsir. Yeah. Uh, misalnya pada uh, jenjang S1 itu saya mengkaji, meneliti tentang dimensi sifat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa menyembuhkan. Nah, apa yang dimaksud penyembuhan menurut Al-Quran. Kemudian pada s kita meneliti tentang uh, Tasawuf dalam Al-Quran Saya meneliti Apakah ada isyarat Tentang Tasawuf dalam Al-Quran Apakah Al-Quran itu bisa menjadi sumber Kesufian Sumber Tasawuf itu ada dalam Al-Quran atau tidak Karena ini juga Termasuk pembahasan kunci yang sampai sekarang juga Masih banyak yang belum menemukan Sebuah jawaban tapi setelah saya teliti ternyata Al-Quran itu adalah salah satu sumber tasawuf, meskipun Al-Quran bukan kitab tasawuf, tapi dasar-dasar suluk, ya, uh, riyadah, hakikat tauhid yang disyaratkan oleh kaum sufi itu ada semua dalam Al-Quran, dan yang pada jenjang yang ketiga, pada S3 juga saya meneliti tentang uh, bagaimana antropologi Al-Quran sebagai dasar pendidikan bagaimana manusia dalam Al-Qur'an dikenalkan manusia menurut Al-Qur'an terutama dalam dalam tinjauan orang sufi dan bagaimana itu begitu kaya Al-Qur'an memperkenalkan tentang manusia dan itu bisa dijadikan sebagai acuan, sebagai pedoman dalam pendidikan <tuh> nah kenapa kita pilih tafsir Kusairi atau al isyarat karena nanti lebih jauh kita akan baca sedikit tentang uh, Siapa al-Qusyairi, mu'alif dan bagaimana karyanya Apakah khasan-kehasan pada karyanya Yang pertama Bisa dikatakan uh, Tafsir Lato ta Iful isyarat ini merupakan Tafsir sufi pertama yang paling komplit yeah. Jadi seluruh Al-Quran dia Karena Nah, tafsir sufi sebelumnya Nanti kita akan bahas lebih jauh Karya sahal itu Tidak lengkap Tidak mencakup seluruh Al-Quran ya, Jadi tafsir sebelum beliau pada abad ketiga Ini kan sekitar abad kelima 4 dan kelima ya. Jadi kemudian <coughs> Jadi tafsir sebelum beliau Itu tidak komplit Kalau beliau ini komplit Tiga jilid ya delete dan itu membahas seluruh Al-Quran, meskipun nanti disyaratkan dalam mukhotimahnya sangat-sangat muhtasar sangat ringkas. Ya, dia hanya mengisyaratkan ada isyarat-isyarat tentang sufi itu disebutkan yang lain dilewati oleh dia. Nah. Ya, jadi itu alasan pertama. Jadi ini merupakan tafsir klasik sufi yang paling komplit yang pertama. Kemudian yang kedua Saya sebelum memilih Tafsir ini melakukan sebuah istikharah Dan hasilnya bagus Nah itu kita Kita pilih uh, nur ala nur Dalalahnya Karena juga kita niatkan kebun sufi Ini uh, Dalam lindungan Al-Awliya Terutama Siti Fatimah Subhanallah ini mu'alif uh, Menikah Ya, dengan gurunya, anak gurunya nanti disebut dalam, dalam keterangan biografinya. Gurunya itu adalah Ali Abu Ali Ad-Daqq. Ya, Abu Ali Ad-Daqq ini punya anak satu-satunya namanya Fatimah dan banyak yang lamar, tapi anaknya diberikan kepada eh, muridnya, Abu Qasim Kusairi. nah Baik, ya ini semua insya Allah sebagai apa namanya Tabaruk, sebagai Tayamun, mudah-mudahan kita mendapatkan nur dari majelis ini insya Allah. Baik, Baik. tentang uh, kajian tafsir ya, satu kajian tafsir ini agak jarang dilakukan ya, pada skala Indonesia ya, apalagi Cirebon ya, hampir jarang ya kajian-kajian tafsir yang serius ya uh, yang meskipun ada kajian-kajian tafsir apa seperti uh, tafsir apa namanya iklim tafsir jalalan huh? ya. ya tapi itu sangat terbatas ya dan lebih terbatas lagi kajian tafsir tafsir sufi Ya, ya, lebih terbatas lagi karena satu gak semua menguasai dan yang kedua gak banyak juga yang akrab dengan kajian kesufian lagi dalam bentuk tafsir dan yang ketiga masih banyak juga yang uh, menyepilikan bahkan uh, dalam tanda kutip memusuhi kesufian jadi sufi itu juga masih banyak orang yang belum bisa menerima Ya, ya, pasti banyak kalangan yang menganggap uh, Sufi itu ilmu pinggiran Hanya untuk orang-orang tertentu saja Kalau saya, saya bisa buktikan Bahwa kesufian itu Tasawuf itu merupakan batin daripada apa, Islam Dan dia nggak bisa dipisahkan. Buat tafsir sufistik Itu merupakan jenjang uh, Untuk kita bisa Melewati bahwa Alquran Al-Quran Jadi makna bahir ada makna batinnya tafsir kesufian itu apa namanya apa namanya berusaha melewati makna mohirnya. Nah yang pertama sebelum kita membacakan tentang terjemah mualif biografi mualif ya. dan kemudian nanti memasuki kitabnya materi kitabnya ada Beberapa pertanyaan serius Sebagai mukaddimah Yang menjadi renungan Dan menjadi diskusi kita bersama Yang pertama Tentang makna tafsir Ini diskusi ya Di Diskusi itu saya menyampaikan pendapat Anda bisa setuju, bisa tidak setuju nah, Nanti kita olah, kita sempurnakan Makna tafsir Apa makna tafsir? Tapi nanti detailnya ini insya Allah pada pertemuan berikutnya, karena ini makna tafsir secara nanti luhowi, berbagai pendapat, rangkuman berbagai pendapat. Tapi yang saya sampaikan sekarang ini adalah pendapat saya, hasil telah saya. ya. Kemudian nanti detailnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Makna tafsir secara luhowi, secara istilahi, menurut berbagai ulama, pandangan berbagai pakar. Kemudian baru nanti kita diskusikan bersama. Baik tidak malam ini, anda punya punya pandangan kira-kira apa sih tafsir itu ya. karena uh, definisi ketika semakin jamik, <tuh> ya jamik dan manik itu salah satu kalau kita mau definisi paling tidak jamik dan manik jamik berarti komprehensif <tuh> cakup semua uh, ya, manik berarti dia menghalangi hal-hal yang tidak bisa dimasukkan apa namanya dalam definisi itu baik <tuh> <tuh> Tentu setiap orang ketika ditanya ya, Tentang apa namanya Apa definisi daripada tafsir itu Pasti punya pandangan berbeda-beda Seperti yang saya katakan nanti kita akan bahas Pada pertemuan berikutnya Tentang definisi tafsir Banyak pandangan Tapi saya menurut saya Ini saya merangkum dari berbagai kitab Kira-kira definisi tafsir seperti ini Ini bahasa Arabnya dulu saya bacakan Kemudian nanti saya terjemahkan. terjemahannya adalah makna al-ayat al-quraniyah, lil husul al-murad al-jiddi, al-asas al-istintaq, wariayah al-qawaid al-arabiyah, wa usul al-ukala fil muhawarah, ma istifada bil manabik wal karain al-mu'tabarah. kaji mohon diterjemahkan aja <laughs> Tafsir Definisinya begini Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia Artinya Menjelaskan Maksud-maksud ya, Dan makna-makna Ayat-ayat Al-Quran Untuk mendapatkan Ya maksud yang serius. Ini perlu dikaris bawah ya. Maksud yang serius maksud serius dari siapa? Al-mutakallim, dari pembicara yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksud seriusnya apa? Ya. Berdasarkan, nah ini kemudian ada aturannya. Berdasarkan apa? Ala asas al istintak Apa itu al istintak al istintak saya ambil dari perkataan Sayyidina Ali. "Dzalikal Qur'an fastantiku." Itulah Al-Qur'an fastantiku. Kalian harus al istintok berasal dari kata-kata natak nutuk, yang yantiqun nutkon ini berbicara. Kamu buat istintok dari wazan al istifal berarti apa? Meminta wafaro al istifal kalau al istifal meminta ampunan ya, mengampuni kalau apa dalam dalam sorof itu al wazan al istifal itu at attolab permintaan salah satu faedah maknanya. Nah, Alis berarti apa? Kita meminta Alquran Al-Quran itu berbicara. Berarti apa? Kalau minta berbicara, Anda harus memahami psikologi Al-Quran. Anda harus memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, berusaha menggali. Berusaha mengintrogasi, menanya. Sehingga Anda tahu eh, kenapa misalnya ayat ini menggunakan ini. Siaknya, konteksnya apa. Kenapa ini disampaikan dalam kondisi seperti ini. Dan situ nanti bisa dari korina-korina itu bisa memahami maknanya, kira-kira makna yang mendekati adalah ini. Meskipun ektimal ya, kemungkinan. nggak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa makna ayat ini seperti ini. akan nah, itu saya ketika saya menafsirkan, siapapun yang menafsirkan, nanti ada pembahasan masalah otoritas tafsir. Otoritas penafsir Al-Quran. Sebetulnya ada otoritas, nanti juga akan menjadi pertanyaan pembahasan. Apakah setiap orang bisa menafsirkan Al-Quran atau tidak? nanti akan jadi pembahasan serius juga ini. Apakah orang-orang tertentu? Kalau orang tertentu siapa itu? Nah ini juga terjadi silang pendapat nanti. Misalnya dari kalangan Syiah ada namanya kaum Akhbari Kaum Akhbari ini dari Syiah kelompok Syiah yang mengatakan bahwa nggak boleh setiap orang menafsirkan al-Quran dan hak menafsirkan al-Quran itu hanya ada pada Rasulullah dan ahli bednya itu kaum ahbari, ya, tapi saya tidak sependapat. Setiap orang sesuai dengan kapasitasnya asal memenuhi syarat bisa menafsirkan quran Kenapa tidak? Ya, kalau Al-Quran hanya diturunkan untuk orang-orang tertentu, rasanya mandek Al-Quran ini. Mubadir, apalagi sekarang kan nggak ada wali di tengah-tengah kita, nggak ada insan kamil, nggak ada manusia sempurna. Hudan ah, lina juga begitu kan? Jadi setiap orang bisa asal Memenuhi syarat-syaratnya. Nanti kita akan bahas syarat-syarat mufasir itu apa saja. ya Sehingga gak bisa sembarang orang dalam pengertian orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Tapi setiap orang bisa mendapatkan makna dari Al-Quran. Nah, memahami Al-Quran. Nah, jadi kembali lagi istintok tadi ala asas ala istintok. Jadi mengintrogasi Al-Quran bertanya, nah, ini melalui tadabur. Tafakur sebelum tafsir Jadi tafakur, tadabur, ta'amul Itu sebelum orang melakukan tafsir Karena itu orang gak mungkin bisa menjelaskan Kalau dia sendiri belum membaca menelaah. Jadi proses tafakur, tadabur, ta'amul Merenung Itu adalah sebelum orang menafsirkan Jadi dia merenung dulu Kenapa Allah menggunakan kata ini Kenapa ini disampaikan di ayat ini Apa hubungan ayat ini Dengan ayat sesudah dan sebelumnya Apakah ayat ini dijelaskan enggak dalam ayat yang lain? Nah ini namanya istintok. Jadi enggak bisa orang menafsirkan Al-Quran secara sempit saja, melihat satu ayat kemudian selesai. Misalnya ketika kita ingin mengetahui akhlak Rasulullah secara utuh, enggak bisa Anda berpegangan, nah, ini yang kebanyakan orang salah. Ketika tafsir, orang besar pun bisa salah. Ketika dia menafsirkan, misalnya untuk mengetahui akhlak Nabi, dia hanya merujuk kepada satu kasus dalam ayat Al-Quran untuk kemudian menyimpulkan bahwa Nabi dalam kasus seperti ini bersikap demikian. Nah, dia nggak lihat ayat yang lain. Padahal antara satu ayat dengan ayat ini merupakan mata rantai saling melengkapi. Karena itu nanti ada sebuah metode tafsir Al-Quran bil Quran. Nah, ini pun kalau anda, anda setuju dengan pendapat ini nggak bisa untuk memahami sebuah kitab dan ini Sirah Al-Ukala namanya Sirah Al-Ukala itu namanya. Tradisi cara orang-orang yang berakal, ketika nanti membaca sebuah kitab, misalnya anak-anak nulis buku, ketika anak nulis buku untuk mengetahui apa namanya, apa yang nak sampaikan, ente nggak bisa merujuk kepada satu halaman saja atau tiga halaman untuk kemudian nanti menyimpulkan. Harus nanti lihat secara keseluruhan, sehingga nanti bisa menyimpulkan kepada akhirnya. Oh, maksudnya adalah ini, misalnya tentang masalah ini, nanti harus baca lihat semua, nggak bisa nanti hanya melihat beberapa halaman saja. Ini namanya siro al-uqala ketika kita membaca buku Demikian juga Al-Quran Ketika kita membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran Gak bisa kita dalam satu tema ya Misalnya tafsir muldu'i Dalam tema misalnya tadi Akhlaknya Nabi ente kemudian menyimpulkan bahwa Nabi dalam kasus ini seperti ini tam itu mengabaikan ayat-ayat yang lain Akhirnya itu bisa salah Lihat ayat-ayat yang lain Akhlaknya Nabi seperti apa ayat Misalnya ayat Wa inna gala lakulukin adin". Minal Ini ayat -ayat isyarat tentang akhlak, ya. Ini kan ayat yang persebaran. Masih banyak ayat-ayat yang lain. Lihat secara utuh, baru Anda menyimpulkan bahwa ahlaknya Rasulullah itu seperti ini. Maka ketika ada satu ayat yang kira-kira bertentangan, Anda harus lihat masa itu Rasulullah dipuji demikian. Tapi kok dalam kasus ini seperti ini? Nah, ini? nanti namanya proses istintok. Nah baru nanti Anda sampai kepada sebuah kesimpulan.